pola tangannya ini kita jahit dulu ini bagian dalamnya ini kita jahit kayak biasanya tilernya ini Orangnya. juga dijahit ya tilernya nah. tilernya, tangannya udah tangan bagian dalam tangan bagian dalamnya nanti gak disatukan selanjutnya ini bagian tangan dengan tilenya itu disatukan, terus yang bagian atasnya dijahit bagian pinggir-pinggirnya nah ini bagian bawahnya itu tilenya itu lebih panjang kira-kira 2 cm -an. ya di sini saya dari sini ke sini itu 2 cm karena uh, tangannya tangan balon ya nah dalamannya juga tangan balon Nah, jadi ukurannya itu sama. Nah, ini kita jahit bagian pinggir-pinggirnya saja. Nanti di bagian bawahnya juga begitu. Kita jahit. Ini bagian atasnya dulu. Nanti sebelahnya juga sama. Ya, jadi disatukan. Nah, dalam menjahitnya itu, nih, bagian tulang tulang baju ini. Nah, ketemukan dengan tulang baju yang bagian dalamnya. Jadi dia ketemu di sini, sini, ketemu ke sini. Ya. Biar dia rapi. Kalau sudah dijahit, ya, hasilnya seperti ini. Nah, makanya jahitnya itu cuma pinggir-pinggirnya aja. Nah, ini makanya saya bilang tulang ketemu tulang, ya, yang bagian belakang. Nah, bagian belakangnya itu saya rentangkan begini, dibuka gitu ya, begini. Ini jadi tulang ini ketemu dan tulang ini, ya. Sebelahnya juga sama. Setelah itu nanti baru kita jahit bagian pinggir-pinggirnya ini. Karena bagian tangan balon itu Tilenya itu harus lebih panjang Sedikit dibandingkan dengan yang dalamnya Ini sekitar 2 cm -an. Langkah selanjutnya Nah itu bagian Bawahnya ini kita jahit Sama kayak yang di atas ya Jadi nah ini seperti ini Nah ini tilonya itu lebih panjang daripada kain dalamnya, nah ini tulang ketemu tulang ya, kita kasih jarum pentul sekelilingnya nah sebelahnya juga sama Nah, karena dia bentuk tangannya itu tangan balon ya, jadinya tilonya itu lebih panjang daripada bagian dalamnya nah setelah itu baru kita jahit kain yang di atas ya selanjutnya, nah ini udah dijahit itu kelihatannya seperti ini nah kita jahit bagian pinggir-pinggirnya saja ya nah seperti ini nah seperti ini sebelahnya juga sama, dijahit sama kayak yang di atas ya selanjutnya, nah ini bagian tangannya itu ini kita bagi dua ya yang bagian atasnya untuk membentuk Uh, ceruti-cerutinya itu nah balonnya itu, nah ini sebagai dua saya kasih kapur ya, di atasnya ini nah, ini sebagai pertanda bahwa dia di tengah, nah jadi kalian ukur dulu uh, lingkar ketiak yang di baju kalian, nah jadi nanti biar tahu kira-kira uh, itu ada berapa gelombang atau berapa lipatan ya, yang akan kita buat untuk di lengan balonnya ya, nah makanya saya kasih tanda tengah-tengah biar nanti uh, kita buatnya itu tahu gitu misalnya di sebelah kanan atau sebelah kirinya itu berapa dua dua gitu ya setelah itu yang udah kita bagi itu nah ini karena udah kita bagi biar kegunaannya apa di sini misalnya ada 4 satu dua tiga empat 2, 3, 4, berarti ini tengah-tengahnya, juga ada 4 1, 2, 3, 4, gitu ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, nah jadi ada 8 jadi tengah-tengahnya, ini itu. biar sama aja untuk lengan balonnya itu juga sama dengan sini, ini tengah nah berarti sini ada 4 lipatan 2, 3, 4 2, 3, 4, nah disini kalau ngadapnya dia ini, ini arahnya ke kanan nah berarti disini arahnya ke kiri jadi jangan sama ngadep kesanak semua ngadep kesanak semua, tapi itu ada yang ngadep kesanak jadi berlawanan dia kalau udah nah ini, ini 4 ini 4 jadi 8 ini 1, 2, 3 4 5, 6 7 Ya. ini 3 Enam tujuh ya, nah di sini juga sama, lihat gitu. Selanjutnya nah ini, yang saya bilang itu ini hadapnya ke sebelah nih, ngadap ininya ini, berarti kesana semua. Nah ini kalau ini ngadapnya ke sini, nah jadi tuh berlawanan nih, ini ngadap ke sana ini ngadep ke sini gitu terserah mau yang kanan kiri itu mau hadap yang mana jadi jangan semua yang ngadep ke sana atau ngadep ke sana semua jadi ini misalnya ini sebelah kanan berarti ini sebelah kiri hadapannya selanjutnya nah ini kalau udah kita hubungkan ke lengan nah ya tulang lengannya itu dia geser ke depan satu yang di lengannya itu nah jadi gesernya ke depan ya bukan ke pola belakang nah ini pola depan ya gesernya satu aja karena uh, memang dalam menjahitnya itu kalau saya memang didepankan satu ya jadi dia nggak sama tulang ketemu tulangnya ingat di pola depan nah selanjutnya kalau sudah jadi ya kalau sudah jadi uh, dia itu seperti ini nah. nah jadi itu maju ke depan satu langkah ya di pola depannya nah jadinya itu hasilnya seperti ini untuk lengan balonnya sebelahnya juga sama ya Nih, lengan balonnya lengan balonnya ini di sebelah kanan dan kiri nah ini nah ini ada tiga ini juga ada tiga gitu ya langkah selanjutnya nah kalau sudah ini kalau untuk apa, lengan balonnya itu kalau yang bentuk hadapan lipatan-lipatannya itu saya buat itu dia tidak berhadapan ya, maksudnya ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri nah, coba kalian perhatikan yang saya buat ini nah, seperti ini dia nah, ini yang ada lipatan-lipatan untuk lengan balonnya itu, ada yang satu hadap ke kanan, ada yang satu hadap ke kiri, jadi, nggak semuanya yang lipatannya itu, dia ke kiri semua atau ke kanan semua jadi saya itu buatnya sebelah kanan sebelah kiri untuk lipatan lipatannya itu ya ada yang sebelah kanan ada yang sebelah kiri seperti itu jadi nggak sama hadapannya untuk lipatan lipatan tangan lengan balonnya Jadi kalau lengannya itu udah dipasang ya, dia itu bentuknya seperti ini. Nah, terus kalau dia dipasang di manset juga sama ya caranya dengan yang bagian atas ini. Nah itu kita bagi dua dulu, terus kita samakan ukurannya maksudnya sampai berapa dengan balonnya itu. Nah, setelah itu baru kita sambung ke manset ya. Nah, di dalam manset ini juga saya pakai kayak tali ini, kayak gini nah ini dia letaknya itu selalu di atas nah jadi kancingnya itu yang di bawah nah sebelahnya juga sama ya. nah ini bagian kayak untuk kancingnya itu yang di atas nah ini yang bagian untuk, untuk lubang kancingnya itu di atas nah kalau ini itu yang di bawah ya. selamat mencoba